Di awal tahun ini intensitas hujan kembali meningkat beberapa wilayah di Jakarta pun sampai terdem banjir memang apa sih yang bikin banjir di Jakarta? tidak hanya bikin jalan macet, tetapi juga mengakibatkan banyak penyakit dan sampah di mana-mana memang sih itu curah hujan yang menggiur Jakarta sangat tinggi Durasinya pun cukup lama Atau memang daratan Jakarta sendiri yang sudah tidak sanggup menerima volume air yang besar Pemerintah yang kurang siap antisipasinya Atau warganya sendiri yang susah untuk diatur Belum lagi warga Jakarta yang membuang sampah ke sungai Yang pada akhirnya membuat aliran sungai jadi tersumbat Menurut data Kementerian Bappenas, pada 2030 Jakarta bisa aja loh tenggelam akibat penyedotan air tanah yang berlebihan. Nah, hal itulah yang membuat permukaan tanah mengalami penurunan. Apalagi sekarang Jakarta dikelilingi oleh gedung dan rumah-rumah yang padat. Sehingga ruang terbuka hijau di Jakarta berkurang. Sekian dan terima kasih. Like, subscribe, dan bagikan agar video ini menjadi bermanfaat.